Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keuangan yang sulit Banyak individu memilih untuk meminjam uang Kepada orang-orang terdekat Namun siapapun yang memiliki utang Tentu ingin segera terbebas dari uang yang dipinjam dari orang lain Memiliki hutang tentu menjadi beban Yang harus dilunasi Hingga kapanpun Kecuali Dibebaskan oleh peminjamnya Bahayanya Jika tidak terselesaikan di dunia Urusan hutang akan berlanjut di akhirat Siti Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi Selalu berlindung kepada Allah Agar terlepas dari jeratan hutang Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Humaydi dalam sunatnya, Hadis 246 Agar terbebas dari hutang dan bingung Selain melakukan berbagai ikhtiar Anda pun dianjurkan untuk berdoa salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Ansor, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud nomor hadis 1555 berikut ini, disebutkan oleh Abu Said al Khudri pada suatu hari. Rasulullah SAW masuk ke masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki ansor yang bernama Abu Umama Beliau kemudian menyapanya, "Hai Abu Umama ada apa aku melihatmu duduk di masjid?" Di luar waktu sholat, Abu Umamah menjawab. Kebingungan dan hutang-hutangku Yang membuatku begini Ya Rasul Beliau kembali bertanya Maukah kamu jika aku ajarkan Suatu bacaan yang jika kamu membacanya Allah akan menghapuskan kebingunganmu Dan memberi kemampuan melunasi hutang Abu Mamah menjawab, Tentu ya Rasul. Beliau melanjutkan, Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah. Namun, sebelum saya melantunkan bacaan ayatnya, alangkah baiknya bantu subscribe, channel ini agar berkembang dan bermanfaat kepada semua orang like jika video ini bermanfaat dan tulis apa hajat kalian di komentar insyaallah Allah memberikan qabul hajat anda <tul> Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni A'uzu bika min hamma wal-hazan, wa wal-kasal, wa jubni wal wa wa Amalkan setiap hari dengan khusyuk. Yakin bahwa Allah akan menolong Anda Maka insya Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dan barokah Amin, amin ya rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh